teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau berburu lagi teman-teman tapi hari ini berburunya buru yang ada aja ya teman-teman kalau dapat target kita shoot oke teman-teman simak terus jangan lupa like komen subscribe teman-teman kita lanjut berburu aja ya teman-teman. Tidak usah banyak cincong Oke teman-teman Gaskan Berbuah Kayaknya di sini nanti Kalau sudah masak Banyak programnya teman-teman Ini poinnya teman-teman Tapi belum masak Tidak dia, dia banyak teman-teman ini kesukaannya pergam ini. ada teman-teman ternyata dia masih bisa jalan teman-teman begitu besar pak teman, -teman ya, ini ada tadi ada bagian tel yang teman-teman sudah tadi sudah Kayaknya tadi itu kena pantat habis <laughs> dia ya, kibar-kibar ekornya nah, tuh nah, jalan teman -teman. Nah, Hari ini, cuaca kurang mendukung, ya teman-teman. sudah hujan, awan sudah mulai gelap. Baru di sini tidak ada tempat berteduh, ya teman-teman. Hari terpaksa kita pulang. Sebelum kita mandi hujan. Oke, ya teman-teman kurang mendukung teman-teman. kita putuskan pulang saya Oke, salam satu laras